Seluruh sanggung dan si sawah Mak guna, mak guna bujuk khayun Yang nasi, yang nasi, padunya kan Dihidu, dihidu, dihidu, dihidu Ayude, ayude, ayude, Sumbat kon nyak mawat ku hadu Ku tutusan wanlik ku mak senang Selama ajak ya ku mendung bilimu Gay Jangan dong ku bisa selarani asik Mahu na kampu tunggak selalu Je Jawa gendang di hati Terima kasih kerana saya bangun di hatimu Mati sangkan niatmu berhenti Emiskan tipang tuhan oh, pun Bayu dek, bayu dek, ampulipu Rumpat pun nyak mawa Hadur, ku duduk kudus mak senang selama hanya ku pandung ini ku. mana disiram lagi dah siram lagi yeah. ah. Tidak sama yang nantikan di hati Ya karena saya bangit hatimu Tak bisa angkat niatmu ngekuji Tidak bisa dipanggil rohanku Sang sahur mudah kicau makhluk makhluk bujuk hayu Dan tak minta di radu nyata Ibu-ibu, di ibu, ibu, ibu, ibu okay, ada April. Ayo yang ya ya punya sendiri Dukuman konnya ma wa tu hadir Ku sedusan ini ya ku mak senang Yakub bendung ini ya ku Allah wa bendung ibu Si Malakama ya boleh Si Malakama silakan